Terletak klik tombol notifikasinya yang Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Lesnar. Tentunya, baiklah, para sahabat Lesnar, manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, ada kabar yang sangat membahagiakan sekali ya. Hari ini kita awali dengan kabar spesial dari Abang El. Yang dimana Abang L tanggal 26 bulan ini tepat 9 bulan. Masya Allah, Selama 9 bulan ya untuk Abang Fatih. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan selalu menjadi anak kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Dan yang pastinya selalu menjadi anak yang saleh. Amin. Akhirnya Abang L sudah memasuki usia 9 bulan persahabat. ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W. Selama 9 bulan baby L Al-Fatih Kesayangan Leslar Lovers Bismillah Semoga bawa pulang piala di infotainment award Amin Mudah-mudahan persahabat ya Ada rezekinya Idola kesayangan kita Abang L juga bisa membawa pulang piala penghargaan Dan untuk semuanya persahabat ya Berikan doa untuk abang L Di usia yang 9 bulan Mudah-mudahan Abang L selalu diberikan kesehatan Amin kemudian juga persahabat ya kita lihat nih tentunya ada sebuah kabar yang kita dapatkan dari leslar al-fatih hanskor FC di sini menginfokan bahwa aplikasi cuan TV by leslar Metaverse sudah ada di aplikasi playstore persahabat ya yang belum download langsung aja kalian install di playstore persahabat ya kapan lagi ya kan cuma dengan nonton bisa dapat cuan tuh yuk sama-sama persahabat ya kita download aplikasi cuan TV by Leslar Metaverse semoga Leslar Metaverse semakin berkembang dan semakin sukses dan selanjutnya juga persahabat ya masih terngiang-ngiang dengan momen semalam nih di opening Lesti Rizky Billar sudah memberikan kejutan spesial Yang membahagiakan persahabat Masya Allah Bang El Pastinya bahagia banget ya Punya kedua orang tua yang sangat asyik, Yang sangat gesrek dan yang sangat cute Dua-duanya Memang selalu bikin kita ketawa Bahagia Masya Allah Bunda Lesti Papa Bilar Semoga langgang terus rumah tangganya Bahagia selalu dan mudah-mudahan Selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tahan pentingnya henti Mendoakan yang terbaik untuk Leslar walaupun di luar sana banyak yang tidak menyukai Tetap persahabatnya sebagai fans sejati selalu dukung yang terbaik Kemudian juga persahabat ya ada momen yang tentunya bikin kita ketawa ngakak banget nih saat melihat papa Bilar keadegan mencari raihan ya Masya Allah banget ya Kemarin-kemarin apabila terngiang-ngiang soal rehan eh semalam akhirnya ketemu langsung juga nih bersahabat ya. Pokoknya ini bikin ngakak banget ya. Selalu ada aja kejutan yang disuguhkan di acara Indosiar Jendut Akademi. Ini membuat warga Konoha pastinya bahagia dan sampai sakit perut nih ketawa melihat aksi Leslar di atas panggung. Kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat ya, dari akun umitasmu 27 mengatakan Aduh nonton sambil tidur sakit gigi katanya tuh Masya Allah banget ya sambil tiduran nonton Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ya Bunda Lesti pun Tentunya reaksinya ini ngakak nih, melihat suami tercintanya reka adegan bersama Intan ya semalam di dangdut Akademi Indonesia. The best untuk Leslar? Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, hiraukan saja orang-orang yang berkomentar tidak baik. Pada idola kita ini Dan selanjutnya juga dia Disimak di unggahan Bunda Lesti semalam Yang memposting momen spesial Di acara launching produk Zaskia Sungkar Ex Claudia Sintia Bella Ini keren banget ya Bunda Lesti Sangat terlihat cantik di acara tersebut Sebagai modeling Masya Allah Bunda Lesti selalu bikin Sound dan pasnya semua orang terpesona Dengan penampilan cantiknya Bunda Lesti kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya ini langsung dari Kak Zasiga Sungkar yang ikut menanggapi makasih banyak cantiku, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Kak Siren Sungkar yang mengatakan adik sayang, jajak Allah khair, Masya Allah tentunya dukungan memang luar biasa banget ya dari orang-orang baik. Orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai Lesti Kejora. Berikutnya juga persahabat, jadikan gambar spesial yang kita dapatkan dari akun 134 DFM Jakarta. Ini mengabarkan 10 lagu pilihan top DFM. Alhamdulillah, lagu Lesti sekali seumur hidup berada di nomor pertama di persahabat ya di urutan 10 lagu pilihan. Alhamdulillah, lagu sekali seumur hidup Masih banyak dicintai Masih banyak diminati oleh semua orang Keren banget ya untuk Lesti Kiciora Mudah-mudahan Lesti bisa memberikan karya terbaiknya Dan selalu menyuguhkan kejutan spesial yang bikin kita takjub dan kagum Dengan karya-karya Lesti dan Bilar Masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana